Kita tahu BUMN meminta suntikan 150 triliun yang uh, membuat kita semua agak shock gitu ya. Bukannya lima tahun ini uh, BUMN ini lagi panen-panennya proyek infrastruktur dan lain sebagainya banyak. Dan duit itu udah ribuan triliun, bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun masuk dalam lima tahun terakhir. Kok BUMN, kok BUMN masih minta suntikan lagi yang 150 triliun gitu ya. Jadi saya merasa uh, uh, ada apa sih ngelola negara ini kok ribet bener gitu ya. Udah gitu kami-kami kita-kita yang UKM ini. Usaha kecil dan menengah ini kayaknya nggak dapat bagian apa-apa gitu ya Kenapa nggak 150 triliunnya itu untuk UKM gitu ya Untuk kita-kita ini Sehingga proyek-proyek kita yang uh, saat ini karena covid dan kita udah lepas PSBB uh, Dan uh, kita ingin take off ini ada modal seenggaknya Kemarin kan kita 3 bulan tuh kering gitu ya uh, 150 triliun kalau buat bantu UKM rasanya lebih cepat take offnya daripada buat bantu BUMN Tapi sekali lagi ada beberapa orang yang ber mendapat bahwa BUMN itu kan punya negara gitu ya jadi harusnya bantu BUMN uh, sahabat semua saya cuma mau nanya aja uh, BUMN itu kalau dipegang swasta percaya saya Dividennya bisa empat kali lebih besar daripada dipegang oleh direksi-direksi BUMN yang saat ini memegang. Bukan karena dia tidak jago, tetapi karena BUMN itu setiap lima tahunan kan ganti direksi. Jadi ganti platform, ganti uh, ganti grand plan, desainnya diganti. Terus apa-apa yang memulai dari nol itu nggak akan cepat gitu ya. Sementara kalau si sektor swasta kan semuanya uh, go through atau terus aja gitu segala macam. Jadi... BUMN di Indonesia ini kalau sekali nilai kalau nggak salah sekarang kalau di audit, di revitalisasi nilainya di audit itu sekitar 8 ribu triliun. Dan saya mohon maaf kalau 8 ribu triliun itu kan kira-kira 70 miliar dolar gitu, bener nggak? Dan angka itu sebenarnya nggak luar biasa karena GE, General Electric di Amerika, perusahaan-perusahaan di Wall Street atau Alibaba dan lain sebagainya itu asetnya bisa 10 kali DWM, dari BUMN dan tidak menteri loh yang menjadi pemimpinnya swasta biasa saja gitu, tidak harus menteri, tidak, ada, tidak harus ada yang bukain pintu tidak harus disapa, tidak harus dihormati gitu ya e, e, karena strukturnya birokrasi sekali dan e, keuntungan e, GE keuntungan dari Alibaba, keuntungan dari Amazon, keuntungan dari Microsoft dengan nilai yang sama dengan BUMN itu nilainya bisa 4-5 kali lebih besar dari BUMN. Jadi kesalahannya di sini bukan pada BUMNnya nya kesalahan di sini ada manajemennya. Karena itu saya sangat mengusulkan dari dulu adalah BUMN yang bo, jangan dibawa ke menteri, dibawa ke bisnis seperti biasa saja. Jadi tidak ada uh, Golden Boy, tidak harus dimanja, tidak minta 150 triliun, tidak minta uh, uang dari APBN, tidak minta uang dari uh, apa namanya pajak rakyat kita dipecuti, kita dipajaki uh, baru bergerak sedikit kena pajak sekarang online mau kena pajak gitu ya. Terus yang di atas cuma minta duit, minta duit, minta duit gitu ya. Saya merasa kita tidak diperhatikan UKM-UKM ini, UKM ya sekali lagi. Uh, buktinya kalau uh, kita bergerak susah banget tetapi kalau yang di atas tuh kalau minta duit kayaknya asik banget gitu ya. Dan kita tahu Berikutnya, itu tentang curhat sedikit tentang BUMN, hanya untuk pernyataan-pernyataan kritis. Tapi begini, sahabat semua, saya cuman mau mengingatkan bahwa saya dididik dengan alat Jawa, jadi saya mohon maaf kalau banyak sekali terminologi saya menggunakan istilah Jawa, terus pelajaran-pelajaran saya menggunakan pelajaran Jawa, karena mungkin eh, akar budaya saya memang Jawa, jadi sekedar mengingatkan aja. Jadi kalau di kampung saya dulu, mbah saya atau ayah saya yang bukan orang Orang berkedudukan selalu mengingatkan kalau kamu berbuat baik jangan harap pujian Karena wayai ngono gitu ya ngerti ya Kalau anda berbuat baik jangan harap kok aku berbuat baik nggak dapat pujian gitu Semua orang itu harus berbuat baik dan berbuat baik jangan harap pujian Karena wayai ngono harusnya memang begitu Tapi kalau berbuat buruk atau ada orang yang berbuat buruk anda harus ngampelngi Diingatkan dan selalu habis ngampelngi harus nyangoni Ini harus diingat ya jangan sekedar ngampelngi doang kamu salah Terus nggak nyangoni gitu ya Anak kita salah, misalnya kamu salah, nah ini yang benar. Jadi abis nyamplengi, nyangoni gitu ya Jangan kayak kritikus-kritikus di seberang sana gitu Apalagi hater-hater, cuman mengkritik doang gak kasih nyangoni Jadi bosman penipu, udah Sesbatas itu gitu ya, gak nyangoni Eh yang bener tuh kamu gak nipu gini gitu Gak ada tuh, itu terlihat makomnya memang bukan makom Orang manusia normal gitu Makomnya memang di bawah Jadi manusia normal itu, kalau bener Tidak harap pujian Karena wayengono, kalau salah kita terima di kita terima dikampelangi atau kita ngamplengi kewajiban kita tapi kita harus nyangoni atau memberikan nasehat atau solusinya jadi kalau kita ngamplengi pemerintah eh BUMN ini begini loh kampelangi tapi terus kita nyangoni cara nyangoninya lepas BUMN keluar dari perusahaan BUMN BUMN keluar dari kementerian, sehingga BUMN menjadi perusahaan biasa seperti Temasek atau KASANA, sehingga dia, dia adalah big corporation. Jadi lebih lincah nggak pakai APBN, nggak harus diintervensi sama pemerintah atau pejabat atau koruptor-koruptor uh, di gedung kura-kura. Saya juga heran kenapa DPRD, apa DPR pusat itu gedungnya kura-kura ya, gerakannya jadi males gitu ya. Oke, okay, ini gosip lagi ya, gosip lagi. Baik. Kemudian saat ini dana kas negara. Uh, sangat tipis karena kemarin waktu uh, harusnya pajak didapat di bulan Maret Digeser dan lain sebagainya uh, Negara dalam keadaan berat Kita harus tolong sekali lagi Negara dalam keadaan berat Pak Jokowi yang hari ini ulang tahun juga pasti lagi gemeteran Karena beliau juga tidak mudah mengelola negara ini uh, Karena banyak sekali intrik-intrik ya Seperti ada sekelompok orang yang mengingin menggantikan uh, istilah Pancasila menjadi satu sila, saya nggak ngerti kenapa Pancasila Pancasila itu adalah darlingnya dunia Pancasila itu hanya dimiliki bangsa besar Bayangin, lima hal besar Pancasila itu gabungkan Pancasila itu kalau dalam bahasa Inggris kita, seder, kita kita Pancasila memang bahasa Indonesia Kalau di bahasa Inggris, sila pertama adalah believe in God Percaya dengan gusti Allah, percaya dengan Allah Percaya dengan kekuatan sama tunggal tadi Kedua, humanity Kemanusiaan, ya kan? Humanity Ketiga, nationality Kita ini bukan globalis Globalis itu oportunis-oportunis oportunis itu yang menyatakan bahwa dunianya anda seperti ini Enggak, kita nationality itu tiga Keempat adalah demokrasi, kita bermusyawarah Demokrasi itu adalah akar bangsa kita Kemudian kelima adalah social justice Jadi kelima hal itu ada semua di Pancasila Dan kalau itu dijalankan, semua bangsa ngeri Amerika, Cina yang dibangga-banggakan sama berapa pejabat di Indonesia ini ngeri kalau Pancasila itu dijalankan makanya untuk menggembosi bangsa Indonesia lima sila itu dibubarin aja jadi gotong royong gitu ya saya bilang ini gila saya bilang kayak gitu dan sekali lagi Pancasila sudah selesai darah saya langsung naik tensi saya naik langsung saya harus minum beberapa obat untuk menenangkan diri uh, obatnya sih sebenarnya zikir ya jadi saya sekedar mengingatkan sekali lagi sahabat semua Bahwa jangan pernah men-challenge bangsa ini dengan merubah Pancasila Pancasila batang tubuh adalah pondasi kita selesai Jadi kita nggak usah bicara lagi Apapun anda bicara Pancasila Mau itu dibilang kebinekaan, apa segala macam tok apa stop, jangan bicara Pancasila Pancasila udah selesai Pancasila tinggal dipraktekan. Sekali lagi saya ingatkan Dunia ini ngeri kalau Pancasila itu dipakai Mulai dari sila pertama sampai sila terakhir, kalau dipakai secara rinci, nasionalismenya, kemanusiaannya, belief in God percaya pada Allah, kemudian demokrasinya, dan sosial justice, dimana keadilan sosial bagi surga Indonesia dan dunia, dipegang oleh Indonesia, Indonesia akan menjadi negara yang besar. Jadi, sekali lagi, banyak negara yang ngeri dengan Pancasila, terbaik adalah ideologi tersebut dihilangkan. Tapi sekali lagi, saya secara pribadi... Saya gara terdepan untuk mempertahankan Pancasila dengan satu kalimat. Stop bicara Pancasila. Apapun itu entah nanti dia ganti nama. Kalau RUU HIP nanti diganti nama itu akal-akalan aja. Kita harus mengingatkan negara, selesai. Mengingatkan pemerintah, selesai. Mengingatkan DPR, selesai. Gitu ya. Kita nggak bicara lagi tentang uh, Pancasila. Pancasila sudah... Uh,